Berbagai macam suplemen, obat diet yang aku konsumsi dari dalam dan juga luar negeri Nggak ada hasil sama sekali yang ada zonk, aku masuk rumah sakit karena aku punya riwayat ya, Ada asiku menjadi encer, aku sering emosi rambutku menjadi rontok dan badanku menjadi lemas Jadi Saya tuh nggak lancar, setelah melahirkan, berat badan saya tuh nggak turun, mentok di 75 kg 4 genung sampai ke angka 90 puluh ada lima tahun menikah, uh, tadi belum diberi keturunan. Jadi saya, sulitnya dulunya yang saya obesitas, yeah. berat badannya hampir tembus satu pintal bayangan, yaitu di angka sembilan. Tujuh. Dengan berbagai macam obat herbal dari yang murah sampai yang mahal, saya coba berkali-kali bertahun-tahun tidak ada hasilnya. Untuk turun berat badan akan susah banget buat B. aku. Sudah mencoba berbagai jenis diet dan juga suplemen diet, namun tidak berhasil. Dan berat aku yang dulunya buncit. Berat badan yang tinggi antara sekitar 98-100. sampai 100. Awalnya sih saya tidak mau memilih jalan-jalan, memilih mengkonsumsi obat-obatan pelangsing. Umur 15 tahun, berat badan aku dulu 73 puluh kilo. BAB ya, juga. Saya sudah mencoba banyak banget uh, obat pelangsing tapi hasilnya nihil setelah lahiran anak kedua memang timbangan saya sudah kembali ke angka 40 tapi lingkar perut saya nggak balik. Jadi lingkar perut itu besar gitu. Ditambah sekarang pandemi kita makan terus aktivitas kurang malah timbangan saya balik lagi jadi naik 3 banget yang namanya makan makanan berlemak. Nah, aku juga takut nih berat badanku semakin nambah akhirnya aku kasih Slim Trinity sebagai sebuah solusi khawatir lagi karena dia tidak mengganggu Masalah mahku nggak menyebabkan aku pusing dan juga muak Abi tiap hari Itu lancar sekali bajuku menjadi longgar Pas aku nimbang BBku sudah di angka 80 Wasir aku sembuh total Tidak pernah kambuh Asiku pun semakin kental Kembali ke normal lagi Ini membuat aku tidak lemas Tapi aku menjadi lebih aktif Saya sudah 11 kilo loh turunnya saya mau ke angka 60, bisa kurus cantik suami makin sayang badan saya turun 2 kilo saya tes ternyata positif badan saya bisa di angka 86, berarti turun 11 kilo. waktu 3 minggu, berat badan aku turun 3 kg, dulunya buncit sekarang udah kempes badan jadi ringan, di jadi lancar ini benar-benar nahan nafsu makan bahkan untuk aku yang punya penyakit bahin itu gak nah bermasalah sama ini gak bikin lemas tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah aku udah kondisi ini selama seminggu itu turun 3 kilo. saya sudah turun sekitar 9 kilo. Sekarang aku turun 9 kilo langsung BABku lancar dan lemak-lemak yang nempel di tubuh aku langsung hilang seketika berat badan saya sekarang 64 kg nah, apapun yang kita makan insya Allah dibakar lemaknya oleh snow gel ini makanan yang tadinya naik 3 kg itu sudah hilang malah bonusnya tingkat proses sudah kembali, sudah kecil sekarang untuk yang pengen menjaga berat badannya stabil, jangan lupa pakai Slim Trinity karena ini tuh benar-benar enak banget, nggak ada efek sampingnya sama sekali.